Beras di daun Sekarang persembahkan susu See? <laughs> Sangat bagus penyihir baik hati Saat kita pulang dan ibu melihatnya Dia pasti sangat bahagia Ini bu, ini Cakor Kemari hmm? Aku ingin menanyakan sesuatu uh, Nah Bagaimana ibumu bisa seperti ini Ibu melihat ledakan terjadi di berita TV Dia pikir aku tiada dalam ledakan itu Sejak itu ibuku sangat shock Ibuku dulu merawat semua orang dengan ramuannya Tapi sekarang Hmm, apakah kau bisa membuat ibuku sembuh? Ya Dokter bisa merawatnya Aku tidak tahu apakah dokter bisa membantu keadaan ibuku ini Tapi apalagi yang bisa membantu ibuku? Ada banyak sekali perawatan lain Walau aku bukan ahlinya, aku pernah mendengar tentang ini kalau ada yang kehilangan akal dari insiden yang mengejutkan Mereka bisa sembuh jika kembali mengalami kejadian yang serupa Jadi kita harus membuat ledakan lagi agar ibuku bisa sembuh? Tidak nah, bukan ledakan Ibumu tidak sakit karena ledakan itu Tapi karena mendengar kau sudah tiada seperti ini karena berpikir aku tiada jika aku tiada lagi ibuku akan sembuh Kalah dengan aktor-aktor di TV Ibu Cakor dengan ramuan ibu tolong sembuhkan kanimbo Dan membalaskan dendam keluargaku kepada anak itu. Anak itu adalah bencana besar bagiku. Bagus sekali jika dia tiada. Cakor, dia tidak tiada. Dia masih hidup. Dengarkan ibu bahwa daun bunga-bunga kecil yang berwarna biru ya. Ayo cepat, waktu kita tidak banyak lagi. Ayo cepat. Percayalah kak Nimboli, kau pasti baik-baik saja. Aku akan segera kembali, oke? Amunah, kau akan baik-baik saja. Buka matamu, Bu. Bu, jangan khawatir, Bu. Dia baik-baik saja. Percayalah, Bu. Dia baik-baik saja. Buka matamu, Nak. Nimboley, Ibu, Ibu, aku membawanya. Cakor, Ibu butuh air. Cepat ambilkan. Uh, iya, baiklah. Bu, taruh ini di bawah hidung. Iya. Meminum ramuan ini Buka mulutnya, ayo cepat bu Bu, sebentar lagi dia akan sadar Percaya padaku, ya Selamatkan Nandini dewa Atau aku tidak akan bisa hidup Aku akan piaga Dia baik-baik saja kan ibu Iya Cakor, ibu yakin sekali Dia pasti baik-baik saja Waktu lebih lama lagi bu Jangan khawatir Dia akan baik-baik saja Percayalah bu Sampai kapan kau akan menunda bantuanmu? Aku menemuimu untuk mendapatkan kembali putriku Bukan kehilangan dirinya Hati. Aku sudah mengikat diriku dengan tali tadi Aku tidak mengerti bagaimana aku bisa jatuh Aku pikir aku akan tiada Bu cakor